Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita Bertemu lagi Dengan ibu di sini Dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan budi politik Sebelum Sebelum pelajaran kita mulai Sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu Membaca doa, didamati mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nama Daria. Arifah Kolinusa. Adir. Okay. Dita Namawati. Dinin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu Guru akan menjelaskan tentang sedikit tentang materi hari ini. Tentang hidup tenang dengan kejujuran amanah dan istiqomah. yang mendengar kata jujur itu hebat? Apa itu jujur? Baik, hmm. itu akan menjelaskan. Jujur itu hebat. Kalian kata, hidup, hmm. Sekarang dibuka halaman 17. Lihat, Akan mendeskripsikan jujur itu. Materi yang pertama, jujur itu. Materi yang pertama, jujur. Jujur itu kesusahan antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran itu sangat erat dengan hati nurani, maka kita harus bersikap jujur tidak boleh bersikap bohong maupun berdusta. Apa maksudnya berbohong itu dan berdusta itu? Ada yang tahu? Baik. Ibu akan Berbohong itu adalah jika kita, jika kita mengatakan sesuatu tidak dengan aslinya. Begitupun dengan dusta. Tapi yang berbeda itu, dusta itu melakukan perbuatan tanpa ada. Sabda hari ini sesuai dengan sabda nabi. Yang artinya, sesungguhnya cucu itu membawa, membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu pula membawa kita ke dalam segar. Mengapa kalian, karena para Rasulullah memiliki gelar al Ya, karena semenjak kecil Rasulullah dikenal sebagai pribadi jujur sehingga beliau menjadi orang yang terpercaya. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Al-Amin dari bangsa Quraisy. Yang artinya dapat dipercaya. Dalam hal ini Dalam hal ini dalam hal ini jujur bisa dilandasi dengan firman Allah yang firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Bisa dibaca jujur. Bisa ya? dari ya, dari kejujuran lanjut. Ya, dari kejujuran itu sangat baik. Di antaranya kita akan mendapatkan banyak teman, yang kedua kita akan dipercayai oleh orang lain, yang ketiga hati kita akan menjadi lebih tenteran Materi nah, selanjutnya tentang amanah. Apa yang tahu? Ada yang tahu tentang amanah? Benar. Amanah itu artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Untuk amanah ini ada tiga Diantaranya amanah terhadap Allah Yang kedua amanah terhadap sesama manusia Yang ketiga amanah terhadap diri sendiri Ada yang tahu tentang hal tersebut? Thank <laughs> you. harus menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya contohnya, seperti menjalankan sholat yang kedua amanah terhadap sesama manusia maksudnya, kita harus memiliki hak-hak manusia masing-masing, contohnya Jika kita ingin sukses, kita harus giat belajar. Sedang, apabila kita ingin sehat, kita harus selalu berolahraga. Ketiga, amanah terletak diri sendiri, amanah ini untuk kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup kita menjadi kelangsungan kita kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam hemah ini dapat diambil hidup kita, hidupnya selalu sukses. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Yang ketiga, dimudahkan segala urusan dari Allah. Thank mm -hmm. you. Selanjutnya tentang istiqomah. Istiqomah berarti teguh, ulet, dan konsekuen. Maksudnya, artinya sikap teguh, konsekuen pada sikap teguh, pada pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Dalam istiqomah ini, nanti kita maaf kita akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah lima dari istiqomah ini sangat banyak diantaranya dijauhkan oleh dijauh, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih yang kedua mendapatkan kesuksesan, kesuksesan di dunia, yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah, Thank E a Yeah. yeah. Sudah mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ibu akan memberi pertanya satu pertanyaan: siapa yang bisa menjawab, bisa mengajukan tangan, dan kalau tidak bisa, tiga pemiliknya. Sebutkan tiga perilaku hidup dan kenangan. Sebutkan itu tiga perilaku hidup tenang itu dalam kehidupan sehari-hari, hmm. ya. jujuran, amanah dan disuka. Ibu akan memberi kesimpulan dari materi Ibu tadi jelaskan jujur itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan ikmat dari berlaku kejujuran hati kita menjadi bentang yang kedua memiliki banyak teman yang ketiga kita dipercaya oleh orang lain yang kedua amanah amanah itu terpercaya dan dapat dipercaya bentuk-bentuk amanah ada tiga amanah terhadap Allah Amanah terhadap sesama manusia, yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Dari himah, perilaku amanah, ada tiga juga. Yang pertama, kita sukses di dunia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Yang ketiga, dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh pada pendirian dan konsekuen. Yang kedua, fiqmah dari perilaku istiqomah Dijauhkan dari rasa takut oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan di dunia maupun akhir. Cukup sekian materi ibu hari ini. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan di kemudian hari Sebelum ibu tutup, mari kita membaca doa khafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa ibu ada kekurangan, ibu mohon maaf sepesa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.